Apa ini sisi?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 Cuy bagaimana keperkurang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy Seperti biasa saya jaga ya jangan lupa basuh tangan cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy Jaga kesehatan pastinya cuy Sekali lagi jaga kesehatan cuy ya Karena pandemi ini belum berakhir sampai sekarang cuy Jadi tolong jaga kesehatan cuy ya Oke kali ini kita akan melanjutkan lagi part ngakak plus kita cuy ya Yang mana kita akan mereaksi video-video yang di luar dari youtube gitu ya dan di sini sudah banyak banget, uh, apa namanya, video dari teman-teman yang mana kita akan mereaksi video-video dari TikTok ya. Ini sudah banyak yang ditek oleh teman-teman kita, cuy. Ada satu, ada satu akun yang selalu setiap harinya mengetek nama saya, cuy ya. Dan setiap orang tek nama saya di TikTok, saya pasti like dan sim simpan video itu, cuy ya. Saya nggak tengok gitu ya. Sekali lagi saya tak mau tengok video korang, cuy. Nanti saya tengok di... Saat saya buat konten seperti ini cuy ya Di saat saya buat Konten ngakak plus seperti ini cuy <tuh> Jadi buat korang yang belum Follow tiktok saya Boleh follow tiktok saya Saya cantumkan di link deskripsi di bawah cuy ya Saya cantumkan di bawah Atau cari saja nama saya di tiktok NDTK TK Pasti ketemu coy, pasti ketemu. Ya walaupun followersnya belum banyak coy ya karena saya juga uh, baru gitu ya, baru tapi saya akan memulai tapi saya akan membuat banyak video di sana coy. Saya akan mereaksi video-video yang tak bisa tayang di YouTube. Ya. Contoh dari TV ya, televisi Itu sulit untuk di Youtube jadi Saya akan reaksi di TikTok cuy ya Ya walaupun singkat je ya Oke langsung aja cuy ya sebelum kita lanjut Buat korang yang baru join di channel NDTK Jangan lupa like, komen ya Jangan lupa bantu like dan komennya cuy Karena uh, akun saya kemarin sudah dihack Jadi saya harus pendekatan lagi Algoritma Youtube cuy ya Bantu like nya bantu komen Komentar di bawah cuy ya Korang bisa komentar apa saja di bawah cuy ya Yang penting ada sangkut pautnya dengan video yang kita buat ini cuy Oke okay? Dan langsung aja cuy ya Jom kita tengok videonya Oke okay, langsung aja kita ke video pertama Oke oke oke Ini awal yang baik cuy ya Konsep video ini tuh adalah uh, Para bapak-bapak atau para kontraktor yang tersakiti, cuy. Ya, tersakiti oleh apa? Saya nggak bisa cakap ini bahwa ini orang gila, cuy. Ya, eh, saya udah cakap ya, orang gila ya, <laughs> padahal udah capek banget, cuy. Ya, orang lihat udah jauh banget, cuy. <laughs> Lepas dong, <laughs> oke, kita lihat komentar, cuy. Sebetulnya sini ada komentar ya, dunia milik dia saja, gitu ya, dunia milik dia sendiri gitu ya. <laughs> iya, serasa kalau orang gila itu, serasa dunia itu milik dia sendiri, cuy. Yang lain itu pada kontrak gitu ya. <laughs> Oke, okay, next. Oke. Okay. Oh, untung nggak ada musiknya ini cuy. Eh, gimana? <laughs> ini mungkin terlalu banyak pikiran cuy ya. kurang lihat ini. Dia banyak termenung gitu ya kok bisa. <laughs> oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. next. Oh, aku takut. ini? Oh shit! Oh. Oh gue lah gue, gue menghindar cuy Kita lihat di komentar Ini ada yang sama dengan saya tak? Pasti banyak cuy Nah ini dia nih Anjir Anjir gue malah menghindar Gue tak ah ini video-video seperti ini tuh menipu cuy ya Menipu banget Temanya tuh kayak Hening banget Kayak gak ada apa-apa Tapi ujung-ujungnya ah, Sial betul <laughs> Oke okay, next. Kopi. Hmm, bagus. Ah ini lagi ini. Gue <laughs> suka banget lihat chipman itu emosi cuy <laughs> Kan di sini dia kayak ceritanya jadi ini aja ya. Jadi pemarah gitu karena uh, dia di sini kayak jadi gangster gitu yang keluar dari penjara gitu. Kopi bagus, bagus. Uh, kalau abang nak mie bos saya kena pergi beli. <laughs> bagus. Saya ah, nah, tak pernah Aku bukan cakap pasal merebus. Aku cakap bagus minum kopi malam macam hmm, ni. Saya memang duduk seorang, bang. Sebab tu saya tak duduk dengan bini. Bagus sehari aku kenal dengan kau. Otak oh, aku dah serabut. Seram. Tak berapa lama lagi aku nak tahan dengan kau? Hantaran? Hantaran, saya tak berapa nak tahu, bang. Saya rasa mahal kot. Sekarang ni. Kau nak suruh aku minum kopi tak? Kalau tak, kau diam. Cai bini sampai kesiang. Abang ada pasport ke? Aku cakap diam, bukan tiap. Kopi. Asyik nggak tahu ya, kalau Man ini ketemu dengan ini ya, uh, Pak Haji bolot nggak tahu kenapa apa yang terjadi tu ya. Uh, apa karakter dari Cimen itu memang, memang kena banget dengan uh, orang yang melakonkan, uh, apa namanya? Seperti ini cuy ya, orang melakonkan peka gitu ya. <laughs> Emosinya dapat banget. Oke, okay, next video. Oh, apa tiket tuh? Apa ini? CCTV. jadi pulang cici. Astagfirullah Oke kita ulang dulu cuy ya. Tiket tuh. Oh, mati katu. Like Sudah, Cuy. Sudah ada, lazim Yang ngedit ini, sampah sih. Aduh, gue berdosa nih. <laughs> Tunggu <laughs> <laughs> kita lihat komentar, Cuy. Si. Bisa patung ada komentar yang lebih parah dari videonya, Cuy si ya. Oh, ini ada lebih komentar satu, Cuy. Si. Yang buat sound-nya ini pas banget gitu ya Bener banget sebenarnya bukan bukan videonya saja yang buat kelakar coy ya tapi soundnya <tuh> aduh aduh kita lupakan di sini kita lanjut ke video lain lagi coy ya <tuh> oke video selanjutnya oh apa nak layo yogi masih kecil bahasa apa ini NYEAH A NYEAH Tapi dia menggunakan bahasa apa ah, ya? Ah, Apa layo Yogi? Enggak, gak, masih kecil Yogi sama Masa kecil? Yeah. Kan Malaysia. NYEAH <laughs> <laughs> Oke, gelag. iyo berarti ini bahasa Malaysia ya, tapi Oh, gak ngelag. Gak negara apa? ngelag. Gak Masih gak ngelag. Gak ngelag, masih kecil. gelag dia pakai gelag apa? ya? ngelag, gak ngelag. Tapi ngelag, gak Gak gak Masa kecil aja yang saya tahu. Yeah! <laughs> <laughs> Oke, okay, cuy, kalau korang tahu ya, dia menggunakan uh, logat dari negeri mana gitu ya. Enggak terlalu jelas dari yo, -yo, yo Yogi gitu ya. Yogi yo, -yo, -yo -yogi. namanya mungkin Yogi ya. Oke, okay, next video selanjutnya, cuy. Mancing ya, guys. Mancing ya, guys. Bang hati-hati, Bang, jalan licin. Bang hati-hati lah elah bang Hah? Mancing ya guys Bang, hati-hati bang, jalan licin Kok enggak Jatuhnya enggak kerasa ya? lah elah bang Tunggu dulu cuy Ini gue pake Hand spray Kan biasanya kalau orang jatuh itu tss, tss, Kayak apa ya Bagaimana sih bunyi geseran gitu Terrrt ini pun enggak ada, enggak enggak ada sama sekali cuy, tapi tiba-tiba dia ajak, udah jatuh cuy. Hey guys. Bang, ada ya. tuang jalan licin. Yeah, yeah, yeah. La, eh, lah elah bang. <laughs> okay, oh, jadi, saya, saya faham, cuy. saya saya paham cuy, saya paham. Ini gayanya memang sudah di setting gitu, sudah di setting itu cuy, ya. Tapi temanya keren gitu, lucu-lucu, lucu, lucu, lucu bang, temanya cuy. Ada tiba bang, jalan licin pedalaman ini sih perkampungan ya oke <laughs> oke okay, oke okay, oke okay. okay, kita lanjut ke video selanjutnya lagi cya ya 2 huh? Be apa dua tambah dua empat ya benar empat Berapa? Ini Arwa Abam waktu di ini ya, Maharaja Lawa kalau enggak salah Ci oi oh, itu ada tulisannya Maharaja Lawak Megaci ya. Tapi jokes yang digunakan Abam ini macam mana ya? Gua tambah 2 4 betul. betul. So, berapa? gue pusing ya dua tambah dua empat, empat. berapa ini maksud maksudnya gimana itu dua tambah dua empat berapa aduh kok... saya bertanya lagi juga kurang paham tak yang dimaksud uh, ar arwa Abam ini Miniju. 2 2 4 gitu ya. Ta tapi berapa? Aduh, gua. Gua kayak ini jokes yang cukup eh uh, kayak pertama kali saya nemu jokes seperti ini, Ci ya. Jokes lawak seperti ini, Ci. 2 2 4. Berapa? <laughs> kalau kurang paham bantu jawab cuy ya. Kalau kalau kurang paham cuy ya. Saya enggak mau terlalu terbebani dengan ini, cuy. <laughs> ini durasinya panjang kalau kita cari tahu ini. Juknya uh, a abam, cuy. Oke, langsung aja next, cuy ya. 3 2 1 Ceritanya itu begini. Pada Weh, tahun sembilan. Oh, ini film ya? Eh? Dalam tahun 69 tuh Lepas Tahun 68 mm. oh, lepih, lepih, lepih. Mm. Jadi Belum sampai pada tahun 70 mm. oh, oh. Belum sampai lagi <laughs> mm. Jadi dalam tahun 69 tuh 69 mm. nah. oh, oh, oh, oh. lah <laughs> Lepas Tahun 68. 68, 68, 68, jadi sebelum tahun 70 oh, 70 Kira tahun 68, 68, jadi 70 68, 68, belum jadi 71 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, ya tapi ini film apa ya Di sini. Dah tua banget ini, Ji. Maksudnya pelawak ini pasti legend di Malaysia, Ji. Saya ulang Ideenya lagi, Ji. itu begini. Ini ada data 69, di sini. 69 Ceritanya dalam tahun 69 tuh sebener lepas, lepas 98. Ya. <laughs> oh, oh. Jadi belum sampai pada tahun 70. Oh, oh. sampai lagi. Oh. <laughs> Jadi, dalam tahun 69 tu 69 lah oh. 69, 69, hmm. Lepas tahun 68 oh. 68, 68. Ya, 68. Ya. Jadi, sebelum tahun 70 Oh, sebelum tahun oh. 70 Sebelum <laughs> tu Jadi, 70 tu pula Belum jadi 70 tu Benar nggak begini sih, yang dicakapkan, yang diceritakan kan ini tuh sebenarnya benar gitu ya, sebenarnya benar, cuman berbelit-belit sih, ya, cuman dibuat seperti cerita yang, <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> tapi konsepnya keren sih Cik, ya, menurut saya ya, ini film apa ya, ada di ini nggak, saya mau tengok ini sih, kayaknya Kel -kel kelakar ini sih. Tapi kalau TV saya nggak bisa reaksi, cuy ya. Kalau di memang uh, apa film ini dari TV saya akan tengok, saya akan cari tau, cuy ya. Tapi keren sih, cuy ya. <laughs> keren gitu ya. Oke, okay, next kita ke video selanjutnya, cuy 3, 2, 1 ada jalan lancau, eh lancau pula. Eh. Oh, ini kompilasi Bibi. ya. Bibi. Bukan bise -bise. <laughs> ini pangan jenis apa? Bodoh ke aku pun jam, aku macam... Otak oh, aku jatuh, aku nak putih, Gombila, silang Kau tak habis-habis nak kacau hidup aku Mana kau? Eh Tak guna yang aku takut Buat SG rock pula Macam mana lagu tu? Koror oh, ya Betul janji buat jaga asik-asik everywhere I like bukan. Huh? Bukan. <laughs> bukan. Jelang -jelang <laughs> itu kok jadi masa inggris itu lagu B, B, B. B. bukan bish bish ini bang jenis apa baru betai je aku pun jam aku macam otak aku jatuh aku nak kutip hilang wah Kau tak habis-habis nak kacau hidup aku si Mana kau? <tuk> tak guna yang aku takut Buat SG Rock pula Macam mana lagu tu? Bita janji Bita jaga Alih untuk Salah Bukan Ada yang gini cuy Ada yang tegur gitu Oke <laughs> oke okay, okay, next Ah salah Salah <laughs> Anaknya pusing <Di> <laughs> Tunggu tunggu Kayak video ini saya pernah tengok cuy mana ya? Saya lupa cuy, saya tengok video ini tuh di Di mana, tapi saya pernah tengok Tunggu saya ulang lagi cuy ya Ini anaknya di sini nih. Korang lihat anaknya Pusing, dia garuk kepala Macam ini cuy Ini kok ayah saya gini gitu <gurang> Anaknya anaknya Ini perhatikan anaknya ini cuy ini, ini ini. Dia garuk kepala. Nih. Dia pusing ini. Ini aya kak <laughs> Oke, okay, kita lihat coba tuh ada komentar yang lebih parah aja ya. Oke, okay, ini dia ini ada komentar, sih Akibat anak terlalu ramai. <laughs> Benar sih, laz sih Oke, next. Oke, video selanjutnya. Cuy, itu cowoknya kenapa? Kenapa? Tunggu-tunggu, cuy, gue kayak ini ya. Mungkin karena terlalu banyak video yang kita tengok tadi cuy Jadi saya hilang konsentrasi cuy ya, Maksudnya apa ya? Oh iya Ya gue udah paham cuy Ini ekspresi cowoknya Korang perhatikan cowoknya cuy ya Korang perhatikan cowoknya cowoknya tuh kayak gak ikhlas gitu ya, kayak gak gimana ya, kayak gak bisa, gak mau apa, kayak gak mau menerima gitu ya, tingkah lagu ceweknya, Gua, gua gak, gak tau mau jelasin bahasa Melayu macam mana sih. korang bisa paham lah ya yang saya maksud gitu, kita ulang ya, kita lihat, ini, Itu kayak jijik banget Padahal <laughs> Aduh, awalnya itu saya lambat cuy awalnya saya lambat, apa namanya, menangkap apa maksud dari video ini cuy. Oke kita lihat komentar, sepatutnya ada komentar yang kelakar cuy. Oh ini ada ini, ada yang komentar cuy. Kalau tertekan lambaikan tangan ke kamera mas. Astagfirullahaladzim. Ini video yang terakhir cuy, video yang terakhir ya. 3, 2 satu sebagai okay, video terakhir senayi kami satu keluarga delapan lalu saya sakit di mana lalu ini bapak saya lalu saya juga sakit juga di sini lambungnya kalau saya makan nasi nasi dingin maksudnya ya misalnya nasi dari pagi saya makan siang ini jadi di sini sakitnya, dah lalu harus ini kaki saya lagi. Coba dulu cuy, gua gua kencing dulu cuy. <coughs> <coughs> Oke okay, cuy kita lanjut lagi cuy ya. <coughs> Rp70.000 Oh, apa tiket tuh? Luguh dulu cuy, ini Saya enggak ngerti nih cuy Yang tek nama saya ini Maksudnya apa gitu ya Ini membuat saya untuk Berdosa ke atau Saya nggak tahu saya harus ngapain ini cuy Tengok video ini cuy Saya enggak <laughs> tahu mau, mau cakap apa dengan video ini cuy Saya ulang dulu cuy ya Yeah. Kami satu keluarga, dua Lalu, saya sakit lima terkenanya. Lalu, ini bapak saya. Lalu, saya juga sakit juga di sini lambungnya. Kalau saya makan nasi, nasi dingin maksudnya ya. Uh, misalnya, nasi dari pagi saya makan mm, mm, siang ini. Lalu, saya jadi di sini sakitnya. katetek Tunggu dulu cuy ya. Uh, saya nggak mau nampakkan kepada ukuran saya nih baduh. Oke, okay, kita lihat komentar cuy. Ya. Kita lihat komentar cuy. Ya. Lalu aku harus bagaimana gitu. Komen. Saya kan klarifikasi dulu, cuy. Ya, saya tak menertawakan videonya, cuy. Ya, walaupun videonya itu kayak banyak keganjilan gitu, ya, banyak yang ganjil dari video ini, cuy. Ya, contoh dari mengucapkan salam tadi, cuy. Ya, eh, uh, lalu banyak, banyak, banyak lalunya, dan ya, saya mengerti itu, cuy. Saya, saya mengerti itu, cuy, karena memang mungkin ini enggak. Uh, lagi kayak gimana gitu ekspresinya Lagi emosional gitu ya Kita enggak, kita nggak tahu cuy Yang komen ini yang buat saya itu Tertawa cuy ya Orang paham tau yang saya maksud ini cuy Lalu aku harus bagaimana Yang berkomentar ini tuh Sesuai dengan apa yang saya rasa Tengok video ini cuy Orang paham gak Lalu aku harus bagaimana gitu ya Tengok video ini, lalu aku harus bagaimana? Bersedih ke? Tertawa ke? Itu. Itu jawaban saya, cuy. Ini mewakili jawaban saya untuk video yang terakhir ini, cuy. <tong> tolong jangan share video ini ke sosial media, cuy. Please, tolong jangan... Nanti saya dicakap... Di nanti saya di di itu eh, apa namanya berdosa gitu ya saya menertawakan orang susah tidak cuy tidak sama sekali saya menertawakan komentarnya cuy kurang lihat kembali komentarnya lalu aku harus bagaimana lagi cuy oke videonya sampai di sini aja cuy saya nggak mau terus terusan memikirkan ini cuy cukup ya cukup oke Oke, okay, sih, itulah tadi uh, beberapa video yang kurang tag di TikTok, cuy. Ya, kalau kurang uh, ingin tag lagi video-video yang menarik atau membuat saya itu apa namanya bingung, kurang bisa tag nama saya di TikTok, cuy. Ya, dan, dan jangan dan pastinya jangan lupa follow, cuy. Ya, oke, okay, dan sekali lagi, apa yang saya tak paham dari video ini kurang bisa jelaskan di bawah, ya. Kurang bisa jelaskan, dan uh, yang menurut saya uh, lucu tapi sangat uh, sedih korang bisa ambil kesimpulan sendiri lah cuy, saya di sini nggak ada niat sama sekali untuk menertawakan hal-hal yang tak uh, apa namanya, hal-hal yang apa, yang sedih-sedih seperti itu cuy. di sini saya membuat konten ini tuh semata-mata untuk menghibur cuy. untuk menghibur, menghibur sendiri saya sendiri, menghibur orang juga gitu ya. oke, jadi nggak ada niat sama sekali untuk mencela atau intinya membuat Hati orang terluka cuy. Enggak, sini saya benar-benar ingin menghibur diri saya sendiri dan menghibur korang semua cuy orang pasti tau lah cuy ya, channel NDTK itu kontennya isinya apa gitu ya Isinya pasti tentang komedi cuy, mereaksi hal yang lucu-lucu gitu ya Saya harap subscriber NDTK itu pasti paham lah cuy ya, paham banget ya Oke dan mungkin itu aja cuy, terima kasih yang udah bagi video-video ini Sekali lagi terima kasih yang udah bagi video-video ini Kalau memang suka dengan video ini silahkan di like, di share ya, jangan lupa di share cuy ya, kalau memang video itu menghibur ya, yang nggak menghibur tak usah di, di, di share cuy ya dan kita akan bertemu lagi di ngangkat plus selanjutnya saya di thank you next thank you next dan thank you next bye yeah.